Salam bagimu, hayang cantik di sini akan selalu mengagumi. Sering datanglah bayang ayumu, biar hanya selalu hadir di dalam mimpi. Salam bagimu, hayang cantik. Di sini akan selalu mengagumi Sering datanglah bayayu Biar hanya selalu hadir Di dalam mimpi